Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat berjumpa Dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan mengabarkan kabar baik Kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bongimin akan memberikan informasi menarik dan pastinya info-info terupdate di persahabat ya sore hari ini ke Kabar pertama, Alhamdulillah persahabatnya kita mendapatkan info dari Bunda Lesti Kejora satu jam yang lalu Ini diingatkan nih untuk warga Konoha, jangan lupa Semuanya untuk mendukung acara Poles Kepo Lesti yang tentunya hadir setiap hari Senin dan hari Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di aplikasi video.com tepatnya sore hari ini juga ya tayang acara poles Kepoin Lesti yuk sama-sama kita support juga nih acara Bunda Lesti semoga selalu tentunya berkembang acaranya juga banyak dukungan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Berikutnya juga persahabat ada kabar bahagia juga nih Alhamdulillah vlog lebaran Leslar di Cianjur vlog pertama yang diunggah persahabat ya Alhamdulillah sudah pecah di 7 trending sebelumnya 8 Alhamdulillah naik lagi persahabat ya naik di angka 7 Mudah-mudahan bisa otp pucuk persahabatnya untuk vlog Lemparan Bunda Lesti, dan Papa Bilar. Sama-sama dukung, sama-sama buktikan kekompakan dari Les Lovers. Mudah-mudahan ya bisa tentunya dipucuk untuk trendingnya. Amin. Selanjutnya persahabat kita simak juga di unggah spesial Papa Bilar Satu jam yang lalu ini juga persahabatnya mengunggah sebuah postingan kabar trending Leicester Entertainment Dan ada sebuah ucapan nih dari Papa Bilar Alhamdulillah pecah telur juga hehe he, terima kasih supportnya tuh alhamdulillah persahabatnya terharu banget warga konoha pastinya alhamdulillah Leslar Entertainment bisa pecah trending persahabat ya kita bangga alhamdulillah dukungan semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita dan berikutnya persahabat jangan lupa juga untuk menyaksikan acara-acara vlog terbaru Leslar karena sudah tayang sore hari ini Vlog terbaru di channel YouTube-nya Youtubenya Leslar Entertainment tiah ya, BBL pertama kali naik motor Dan tentunya Raktir warga makan bakso Aduh Masya Allah banget ya Pokoknya wajib nonton Kita buktikan juga nih Mudah-mudahan vlog ini bisa trending kembali Dan berikutnya bersahabat Selain vlog terbaru Yang tentunya tayang sore hari ini ada juga vlog nanti malam pukul 8 malam bersahabat ya Reuni bareng temen lama Lesti Yuk bersahabat ya sama-sama tentunya kompak Karena dua vlog terbaru akan di up hari ini juga Semoga bisa trending amin Dan selanjutnya bersahabat ya. kita simak juga nih Ada kabar spesial yang kita dapatkan Persiapan mau pulang tadi tim dan idola kesenangan kita di Cianjur, persiapan tentunya OTW balik ke Jakarta Masya Allah, mudah-mudahan tetap kompaknya untuk tim Leslar Entertainment dan kita lihat juga persahabat diunggah spesial Technovi. Technovi mengunggah video nih sudah di perjalanan Leslar, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan ada yang bikin ngakak banget ya Technovi menyampaikan sebuah kalimat nih Minggir-minggir, calon Bupati Cianjur mau lewat, kata Teh Novi. Masya Allah banget ya dengan candaannya. Semoga bisa menjadi kenyataan. Kita aminkan saja doa baik nih. Mudah-mudahan bisa menjadi Bupati Cianjur untuk Bunda Lece Kejora. Momen ini pun diripas oleh akun Van Lee, 23 Bayang sekali persahabatnya tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun Instagram. Sandra Anskortetiani mengatakan di kolom komentar, "Amin, Allahumma amin, tuh persahabatan doa baik dia aminkan. Semoga bisa tentunya terkabul dan bisa kenyataan. Persahabatnya, Bunda Lesti bisa menjadi bupati Cianjur. Dan selanjutnya juga persahabat Kita lihat di sini ada kabar spesial juga yang kita dapatkan, bagas asisten dari Papa Bilal sudah tiba di Jakarta, tempatnya di rumah Leslar." Alhamdulillah persahabatnya baga sudah tiba di rumahnya Idola kesengan kita semoga betah Dan semoga selalu memberikan kabar baik Yang tentunya diberikan untuk warga Konoha Amin Dan persahabatnya kita juga masih menunggu kejutan lain Serta kabar terbaru berikutnya di sore hari ini Jangan kemana-mana total stay tune